Begitu para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini kami akan menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita Di kabar pertama sahabat kita awali dengan tentunya kabar spesial Kali ini ada wawancara bersama Bang Aswin dan Bang Goril persahabat ini mengenai Lesnar Entertainment Dan Alhamdulillah LA akan bangkit kembali sebentar lagi akan menyuguhkan kejutan pasnya untuk warga Konoha Apabila juga bersahabat, ya tentu mengajak Bang Aswin Noval untuk bisa bergabung bersama Leslar Entertainment. Dan yang bertanya bahwa Bang Boril balik lagi ke LA, sepertinya itu tidak balik lagi bersahabat Bang Boril, hanya berteman baik dengan Leslar. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Sweety. Kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini: "Masya Allah, bismillah, Leslar Entertainment sudah mau aktif lagi." Semoga tim-tim LE yang baru lebih baik lagi dan karya-karyanya lebih mantap. Semoga bisnis Leslar makin lancar dan buka lahan pekerjaan untuk orang banyak. Pokoknya doa terbaik apapun bisnis kalian semuanya lancar dan keluarga kecil kalian bertiga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari hal-hal buruk, dijauhkan dari pandangan buruk. Amin ya robbal alamin. Kita lihat persahabat. Begitu banyak respon dan tanggapan. untuk yang diberikan juga oleh warga Konoha. Diantaranya dari akun Instagram, Reksa Kaizora mengatakan, Boril masuk lagi di LA ya? Semoga amanah ya, jagain Leslar. sayang mereka dengan tulus ya, Boril. Kita lihat langsung dijawab oleh Leslar Sweetie. Enggak, jangan tanya lagi ya. Sekarang mereka cuma berteman baik. Tuh, persahabat dijawab bahwa Bang Boreal itu sepertinya memang tidak bergabung dengan Leslar Entertainment. Mereka hanya berteman dengan Bayi. Kita lihat juga persahabat berikutnya. Di sini ada Cidukan siang hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah mendapatkan asupan vitamin dari Abang L yang begitu ganteng, anak soleh, apalagi rambutnya persahabat ya. Kesamping, aduh, Masya Allah, makin keren, makin soleh. Ini kebanggaan warga Konohani persahabat. Kita lihat juga cidukan selanjutnya Ini ada momen juga dari Bang Adi Sky Ketika saat memvideo BBL Eh tiba-tiba BBLnya nggak mau di video ini para ya Malah kabur Kita lihat nih ekspresi BBL yang tidak mau Di oleh Bang Adi Sky Apa mungkin Bang Adi belum mandi nih persahabatnya BBL tiba-tiba kabur aja tuh Aduh ini ekspresi lucu dari Abang Fatih Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Sendal Putih Bilar Om Adi belum mandi nih acem, makanya abang gak mau deket-deket Sampai abang minta gendong, cusnya lucu katanya itu Aduh Masya Allah Kita lihat juga, tanggapan begitu banyak diberikan Diantaranya persahabat dari akun, Ezay Hari mengatakan Abang be like mulai, mulai, datang-datang bawa HP mau IGS Abang deh om langit, kabur deh ah Begitulah suara hati abang pokoknya <laughs> Ini cute banget persahabat ada juga tanggapan lain, dari akun Instagram, name1933 Masya Allah nggak mau digendong Om Sky, soalnya belum mandi pinter banget nak, katanya tuh luar biasa Bang L Memang anak yang hebat, selalu bikin bangga kita semuanya Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia untuk Lesler family Kemudian juga persahabat selanjutnya Ini dicidukan masih mengenai Abang Fatih yang begitu lucu dan sangat menggemaskan. Ini saat mau digendong juga oleh Kak Mary Maksudnya BBL, ngamuk nih bersahabat ya Nggak mau tuh tangannya aja sampai mukul-mukul Karena nggak mau digendong Ini anak pinter banget di persahabat, Masya Allah Luar biasa Doa terbaik selalu kita berikan Mudah-mudahan kita juga sebagai fans Selalu diberikan kekompakan kesulitan Untuk mendukung Lesnar Dan selalu bahagia dan berikan kesehatan Serta apapun yang dilakukan kita semuanya Mudah-mudahan selalu lancar Dan selalu dimudahkan Kemudian persahabat simak juga selanjutnya Kali ini membahas outfit dari BBL Outfit yang dikenakan oleh BBL persahabat ya Masya Allah ini merek Jordan mencapai 623 ribu rupiah Wah, wow, Masya Allah ini satu set persahabat ya, celana aja Dan baju yang dipakai oleh Abang L Ini keren banget, makin ganteng, makin saleh pastinya Selanjutnya kita lihat juga ini di sini ada sebuah kalimat yang diposting oleh akun Lawan Aing. Ini perhatikan bersahabat mengenai haters yang selalu saja nyinyir. Ya Allah, apa sih manusia manusia tidak punya otak kalian? Siapa yang bilang tidak sopan sama Cimer? Kemarin itu sengaja Cimer ambil HP Lesti langsung dimatiin live-nya karena Lester lagi manja-manjaan, belai belaya Jangan ceritai kalian kalau pada budget itu pakai otak kalian tuh, persahabat. Jadi yang nggak tahu menahu soal kak Mary itu mengambil HP Bunda Leslie dan langsung dimatikan live-nya. Ternyata persahabat Bunda Leslie Papa Bill lagi mesra-mesraan. Masya Allah banget luar biasa. Kemudian juga persahabat kita lihat kak Mary 5 jam yang lalu memposting foto dan eksperensinya pun sambil menunjuk persahabat. Namun kita dibikin salvo juga kalimat caption yang ditulis oleh kak Mary. Lagi nunjuk netizen yang merasa paling bener, nggak apa-apa dah, mau gimana pun kalian, saya tetap keren dan tetap sayang sama Fatih, itu persahabat. Apapun tanggapan kalian, kata Kak Mary, tetap persahabat Kak Mary, itu keren dan sayang sama Fatih, luar biasa. Mudah-mudahan Kak Mary, selaturahmin juga tetap terjalin dan terjaga dengan baik bersama Leslar Family. Kemudian juga persahabat berikutnya ada cedukan lain. Kali ini ada BBL yang lagi main air di persahabat. Ini juga lucu dan sangat menggemaskan sekali ya, masya Allah. Lucu dan selalu membuat kita bahagia. Mudah-mudahan persahabat, hari ini kita mendapatkan kejutan bahagia dari Leslar. Terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru.